yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya mengupdate update APK X Domino 75 Kali Plus feeder, Nah, iklan nah update. Semoga sehat selalu dan demo permudah rezekinya bagi teman-teman dan silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya oke teman-teman langsung saja kita masuk ke room lobbynya dan ini untuk lobby dari dominanya tidak ada perubahan ya teman-teman sama seperti versi 174 yang ditambah dengan Remi pro untuk tampilan room kuduk cahaya ini untuk room apa dan yang tidak kalah menarik ini teman-teman untuk tampilan dari rezeki kelompoknya oke lanjut Panda, 5 dragon oke sekali lagi buat teman-teman luangkan waktunya untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk link downloadnya ada di kolom komentar ya teman-teman tidak di password Silakan download saja, dan semoga saja aplikasi ini membantu teman-teman dan menghibur teman-teman, dan juga hoki. Tentunya, oke. Sampai jumpa lagi di aplikasi saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.